Dalam tutorial belajar CEO untuk pemula ini, Anda akan belajar bagaimana mengvalidasi kata kunci menggunakan Google Trends. Anda dapat mengakses Google Trends dengan membuka google.com garis miring trends. Buka menu lalu klik, explore. Sekarang mulailah menambahkan istilah pencarian satu per satu. Dari daftar kata kunci yang Anda pilih, misalnya, izinkan saya mengetik cot mundur alon-alon, dan tekan tombol enter. Sekarang klik bandingkan, dan tambahkan istilah pencarian berikutnya. Biarkan saya masuk ke Cot mungkin nanti, dan tekan tombol Enter. Demikian pula izinkan saya memasukkan semua kata kunci organik teratas yang kita temukan untuk Codindonesia.com. Tapi Anda hanya bisa membandingkan maksimal 5 kata kunci sekaligus. Namun, Anda dapat mengganti istilah penelusuran apapun dengan yang lain kapan saja yang memudahkan untuk mendapatkan perbandingan yang jelas. Dari grafik, minat dari waktu ke waktu, jelas terlihat bahwa kekasih bayangan Chot dan, Chot mungkin nanti, adalah dua kata kunci yang layak. Tiga lainnya memiliki lalu lintas yang sangat sedikit dibandingkan dengan keduanya. Ini disebut proses validasi kata kunci. Setelah Anda melakukan proses ini, Anda akan mengetahui kata kunci mana yang harus disimpan dalam daftar pendek Anda dan mana yang harus dihapus. Anda juga dapat mengubah kata kunci yang luas menjadi kata kunci ekor panjang menggunakan tren Google. Saya akan tunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Gulir ke bawah. Anda harus pergi ke kategori. Meningkat. Ini alih-alih atas karena di bawah kategori. Top, Anda mendapatkan kata kunci ekor panjang dengan tingkat kesulitan campuran, yaitu, tidak ada detail yang diberikan dalam hal kesulitan atau persaingan. Sedangkan di bawah kategori, naik, Anda mendapatkan kata kunci ekor panjang yang sedang tren, atau kata kunci breakout dengan persaingan rendah, yang lebih mudah untuk diberi peringkat dengan cepat. Seperti yang saya sebutkan, kata kunci ekor panjang. Kekasih bayangan Cot diubah menjadi kata kunci ekor panjang yang sedang tren, chot kekasih bayangan Felix. Namun jika kata kunci yang Anda cari tidak ada item dalam kategori rising atau top, yang berarti kata kunci tersebut sudah dalam bentuk terbaik yang sifatnya long tail. Sekarang izinkan saya mengganti kata kunci, Cot mundur alon-alon, dengan Cot garis terdepan, dan yang terakhir dengan Cot istana bintang. Karena ini adalah kata kunci terakhir yang tersedia di daftar pendek kami untuk chordindonesia.com. Dalam hal ini, chord istana bintang dan chord garis terdepan layak, tetapi memiliki lalu lintas yang sangat sedikit dibandingkan dengan yang lain. Jadi setelah validasi, kita hanya mendapatkan tiga kata kunci dari 5 daftar. Kata kunci tersebut adalah kekasih bayangan, chord, chord mungkin nanti, dan chord mundur alon-alon. Jika Anda menulis artikel yang dioptimalkan untuk CEO dengan kata kunci yang telah diselesaikan ini, pasti Anda akan mencapai tempat teratas atau setidaknya di tiga tempat teratas dalam pencarian Google. Ini adalah taktik untuk masuk ke halaman depan Google. Menggunakan kata kunci pelarian lalu lintas yang layak dan kompetitif rendah. Untuk konsolidasi, apa yang sudah kita lakukan sampai sekarang. Pertama kita temukan 1-3 kompetitor secara manual menggunakan pencarian Google, kemudian menggunakan alat Spivu, SimilarWeb dan Alexa. Kami memperluas daftar pesaing dari tiga menjadi sekitar 12. Dengan menggunakan semrus dan SimilarWeb, kami mengumpulkan kumpulan kata kunci organik teratas pertama dari 12 pesaing tersebut. Dengan menggunakan Spivu dan Alexa. Kami mengumpulkan kumpulan kata kunci organik teratas kedua dari para pesaing. Kami telah memilih kata kunci dan mengaturnya dalam perangkat lunak spreadsheet seperti Microsoft Excel. Dengan menggunakan tren Google, kami telah mengvalidasi kata kunci yang masuk daftar dan menghapus kata kunci yang tidak layak. Akhirnya kami telah mengubah kata kunci yang luas menjadi kata kunci ekor panjang yang sedang tren, atau kata kunci persaingan rendah dengan menggunakan tren Google. Setelah Anda menyelesaikan semua tujuh langkah ini, Anda akan mendapatkan daftar divalidasi dari sekitar 50-60 sampai 60 kata kunci ekor panjang organik teratas dengan menggunakan kata kunci ini. Anda dapat mulai menulis artikel atau posting di situs web Anda satu per satu. Setelah Anda mencakup 50 hingga 60 kata kunci ini dengan satu artikel untuk masing-masing kata kunci ini, Anda akan mendapatkan situs web lengkap dengan 50 hingga 60 artikel atau halaman, bahkan, pada saat Anda menyelesaikan 60 artikel ini, pasti Anda sudah masuk ke halaman depan untuk 10 hingga 20 kata kunci. Pada tutorial belajar CEO untuk pemula berikutnya. Anda akan belajar bagaimana menggunakan alat perencana kata kunci, atau Google AdWords untuk menemukan kata kunci organik teratas dari halaman arahan tertentu.